Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat Leslor dimanapun kalian berada Selamat sore, selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian DefoTV yang akan mengabarkan kabar terbaru terupdate seputar Lesky Kejar dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslor tentunya Baiklah persahabat Leslor dimanapun kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini kami akan memberikan informasi menarik dan terbaru kemudian pertama persahabat kita lihat ada sebuah unggahan spesial banget nih Para sahabat, ya Ini tentunya kabar bahagia yang kita dapatkan Alhamdulillah Untuk acara kemarin tasyakuran Pernikahan Penutup dan Virtual Ini masuk rating 5 dan 6 Masya Allah Suatu kebahagiaan Dan kebanggaan untuk kita semua Sebagai fans sejati Leslar Alhamdulillah Tentunya masuk rating 5 dan 6 Patut syukur, patut alhamdulillah para sahabat, ya Selalu kita mendoakan yang terbaik Untuk Dede Lesti dan kakak Rizky Bilar Selanjutnya kita lihat juga Ada sebuah unggah spesial banget nih Masya Allah ini unggah di guestnya Kak Henzen tentunya luar biasa Tetapan dari keduanya Membuat kita meleleh bahagia persahabat ya apalagi Melihat senyuman dari Daya Lesti dan kakak Lari Yang semakin sumringah bahagia persahabat Ya ujian <gulungan> tersebut di-post kembali Oleh akun korean and school -Kal Selat kalimat kiosen juga dituliskan Bang, sekali-kali liatin aku dong. Jangan bininya muluk longsor hati gue liat ginian. Masya Allah. Mak <gif> malas Tentunya longsor hatinya persahabatia saat dilirik oleh kakak Rizky Billar yang begitu ganteng dan sangat luar biasa di image-nya ya Makin bahagia dan makin bangga. Tentunya Leslar lovers selalu mengidolakan Leslie dan Rizky Billar. Dan kita lihat juga dalam postingan tersebut banyak sekali tanggapan dan respon dari para fans, yakni dari akun Instagram Indah Anskornyan mengatakan kalau gua jadikan fotonya udah gua suruh foto sendiri nih laki <laughs> luar biasa, membalas sorak dia terus dukung kompak dan solid mendukung Leslar Berikutnya kita lihat. Diunggahan dari LSE Kejora, persahabat ya yang mana mengunggah sebuah postingan foto cute manja banget ya Lagi potong kue pernikahan Tentu di situ ada komentar dari Rizky di disitu mengatakan Kasihan kuenya dicuekin, Masya Allah <cuman> Jangankan kuenya Tentunya orang-orang di sekeliling aja dicuekin oleh mereka ini. persahabat Ya saking tentunya fokus terhadap pasangan masya Allah. Allah. mudah-mudahan rumah tangga mereka selalu diberikan kebahagiaan. Dan ke berikutnya juga ada unggahan dari Kak Ocha nih. Teh Ocha, di sini mengunggah sebuah postingan di akun Instagram pribadinya. Tentunya memposting momen bersama Leslie dan Kak Rizky Bilar Pertama ya luar biasa juga Alhamdulillah Pernikahan acara syukuran kemarin didatangi oleh Diva Indonesia Masya Allah luar biasa para ya, kita lihat Ada doa juga nih dari Teh Ocha disitu mengatakan ceritanya Malam sebelumnya Dedek bilang teh jangan bilang kakak kalau Teteh bisa datang ya Nanti surprise Tahunya ketemu banget sama Bilar pas baru datang katanya tuh Tentunya Teh Ocha dan Dedek Lesti ingin kasih surprise untuk kakak Bilar Masya Allah luar biasa Dan ada kalimat langsung gercep dari kakak Bilar Mengatakan awalnya sedih pas tahu Teteh gak datang Eh pas datang terus nyanyi malah makin sedih Weka weka, weka. Masya Allah tabarakallah saking sedih bahagianya para sahabat ya Satu persatu mimpi kakak Rizky Bilar terwujud nih Ingin sekali teh oca nyanyi di acara pernikahan kakak Bilar Masya Allah tabarakallah para sahabat, ya Selalu tentunya kita dukung support doakan yang terbaik untuk Lesla Mudah-mudahan selalu banyak orang-orang baik juga Mendoakan mensupport support mereka dan selanjutnya kita lihat Ini adalah detik-detik kakak Bilarni nih Cium kening di deklasi kejora Pak sahabat ya Di awal tentunya mereka sedang suap-suapan manja Dan kita lihat aja persahabatnya Di akhir tentunya setelah suap-suapan Mereka ada momen yang begitu sweet banget nih persahabat ya. Perhatikan di video ini tentunya ah, Aduh, pas banget nih kening dicium oleh kakak Rizky Pilar Masya Allah persahabatnya Makin bangga makin bahagia kepada Lesti dan Bilar Selanjutnya kita lihat juga Ada sebuah info dari Bang Ariel nih pasahabat ya Jangan sampai lupa juga untuk menyaksikan acara polis Sore hari ini tayang di video.com jam 5 sore ya para sahabat ya, ini momen kebahagiaan dede bersama kakak di acara tasyakuran internasional dan ditutup dengan acara adat nih tentunya jangan sampai terlewatkan dukung terus karya-karya dari idola kita dipoles kepoin lesti jam 5 sore hanya di video.com selanjutnya kita lihat juga para sahabat ada unggahan spesial dari mamah kejoran yang sebelumnya mamah Ready. Sekarang diganti nama akun Nama Mamah Gejora Luar biasa Memposting foto kebersamaan Dengan si cantik Dede Lesi Dan Ayah Gejora Sungguh keluarga bahagia Hubungan yang sangat harmonis Ini makin membanggakan kita semua Doakan selalu Dan tentunya kita support Dede Lesti dan Kakak Bilar Kita masih menunggu kejutan Dan kabar baik selanjutnya